Hari pertama kerja. Kelly Daniel? Kok bisa-bisanya ketemu mantan di hari pertama? Kedulang banget. Kamu kerja di dunia? Gak usah kepo. Di tempat sebanyak ini, gak mungkin kan aku sama dia satu kantor. Bentar, ini saya katakan sama tuh hari ini, Kelly Oke, okay. kamu boleh pergi. Saya mau kerja lagi, saya mau resign. Boleh. Bayar denda dulu. Oke, denda doang kan? Aku juga bisa baik. Hah? 50 M? Hitam di atas putih, kamu sendiri yang tanda-tanda. Kamu! Baik Mister Daniel, saya gak sabar banget mau mulai kerja. Oke, mulai besok kamu siapin kopi Stabra yang ada di jalan ke Dono. Aku cuma mau yang itu. NANI? Jauh banget! Masih aja nyebelin. Tapi kalau aku dipecat, berarti gak usah bayar denda. <San> hmm, rasai, kopi asin sak Kelly. Dengan gini, aku bakal dipecatkan. kan? akhir-akhir ini aku memang lagi kurang gula. Makasih ya, kamu udah perhatian banget. Siang ini kamu senapan data, kamu ikut saya meeting klien. Hah? Ayo Kelly, Gimana mobilku? Oh iya, aku lupa masih dicuci. Ya udah, ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang pakai mobil kantor aja. Oh iya, aku lupa juga semua mobil keluar hari ini. Cuk, sekarang, ayo pecat aku. Hihihihihi. Sorry ya gara kesalahan aku yang banyak jadinya harus jalan kaki. Gak apa-apa, masih ada 10 menit lagi. Aduh aduh, aku salah ingat alamat. Harusnya di samping kantor aja. Jadinya telat deh. Kamu sekarang udah bisa dipecat kan? Selamat kepada Kelly sebagai karyawan terbaik di minggu ini karena dia kita menang proyek besar. Selamat Kelly. Mulai hari ini kita ada peraturan baru di kantor ini. Jelaram pacaran sesama karyawan. Kalau ketahuan dipecat. A few moments later. Nih Dennis dimakan ya. Terima kasih ya. Eh Kel hp Loh, Ini bukan hpku. Hmm? Ini hati saya. Temanya aku udah setuju. Waktu tahun lalu, kami gak mau putus. Eh. Kok hari ini dia gak ikut deh? Ini Kelly. Dia temanku dari kecil. Bisa dilihat kan, hari ini dia datang lagi buat nebeng pulang. Hati-hati. jatuh. Kelihatannya emang dia kalem, tapi sebenarnya kayak cacing kepanasan. Dulu karena khawatir dia pulang sendirian, makanya selalu diantar. Tapi dia malah kebiasaan gitu sampai sekarang. Bye-bye. Menurut kamu, aku gimana? Kamu mau aku jawab yang jujur atau yang bohong? Jujur? Kamu orangnya selalu terkisih Wow, Daniel cepetan jangan lembur nanti kita telat ke acaranya Manja dan suka ngikutin orang dari kecil sampai sekarang <tuh> Jadi mister nanti sore? Berisik dan juga ngebeling Daniel keluar makan yuk <tuh> Loh, kamu udah makan? Woi, kamu gak sopan ya sama bos kamu? Kalau kamu merasa ganggu, kok masih mau temenin aku dan anterin aku tiap hari? Kamu emang nyusahin, tapi kan aku suka. Eh, lo udah tahu belum? Bos baru kita udah datang. Katanya sih galak banget. itu dia. Kenapa? Kau kenal? Enggak. Kok direktur barunya mirip banget sama pacarku? Kamu Telat. Huh, banget? Kamu siapa? Kamu kenapa bet? Aku pacar kamu yang ganteng lah. Kamu mirip banget sih. Sama siapa? Kamu, sama bos aku. Tuh kan, ini pasti satu orang yang sama. Ke ruangan saya sekarang, ada yang saya mau bicarakan. Nah, udah gak kuat buat pura-pura lagi kan? Kamu pasti ayah aku. Buat dokumen kok bisa berantakan kayak gini? Kamu ini bisa kerja gak sih? Buat ulang! Kamu pura-pura aja terus kamu bisa pura-pura sampai kapan? Halo, ben. Gimana? Udah pulang? Boro-boro pulang. Ini baru dimarahin sama bos. Bos kamu kok banget sih? Loh, ini siapa sih yang ngasih? Nggak bisa, Be. Besok aku harus lembur. Oke, aku bilang sama atasanmu deh. Tuh, <laughs> Wow, amazing! Eh, kunci mobil. Bentar ya, Beb. Barangku ketinggalan. Oke deh, Beb. Aku pesenin dulu ya makanan yang kamu mau. Oke, Beb. Jangan berisik. Ayo, kit aku. Hei, berhenti. Siapa ini, ya? Silikuhanmu. Dia, temanku. Iya, temen-temen-temen, katamu? What? lo ya. Join coy gue, yuk pergi. Gue peringatin lu ya, jangan berani-berani deketin cewek gue. Emas, emas siapa ya? Jangan bertanya, soalnya jalan. Terus orang tadi mau kenal? Gak kenal? Udah jalan, udah jangan kepo. Kan jalan kaki gue udah dengerin ini. Mhm ayo <laughs>